Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ahlan Selamat datang di Ahlan Talks edisi Ramadan Yang mana pada edisi kali ini Kita sudah bersama dengan guru kita Al Ustadz Heri Prasetyo Hafizullah Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ustadz Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya Ustadz Atas waktu dan kehadirannya Ustadz Untuk ngobrol-ngobrol bareng Di Ahlan Talks ini Ustadz jadi gini, Sat eh, Kita kan Udah melewati Separuh, bahkan hampir Finish nih, Sat, dari bulan Ramadan ini, Sat ya. Yang mana dibilang Bulan Ramadan kali ini itu Bulan Ramadan part 2 bersama Pandemi gitu, Sat, ya Karena dari tahun lalu kita udah bersama pandemi di bulan Ramadan ini, Sat Nah Tapi, Sat eh, Di saat kita melewati Bulan Ramadan ini, Sat Ini udah terjadi beberapa fenomena yang berulang-ulang, yang berulang-ulang saat setiap tahunnya, di mana pada hari-hari awal Ramadan itu masjid itu, masya Allah saat, full sampai overload sampai keluar-keluar bahkan di rumah mana itu masjid itu pada awal Ramadan itu sampai menyediakan tenda saat sampai dibuat seperti tenda pernikahan gitu saat karena jamaahnya masya Allah saat, datang dari mana-mana saat untuk sholat terawih untuk sholat bahkan sholat subuh aja sampai penuh saat masjidnya. Nah tapi saat kemarin saat Anak sedikit bingung, Sat Karena masjid yang anak datangi itu, Sat Yang pada awal Ramadan sampai full, sampai keluar-keluar, Sat Pada 10 hari terakhir kan, kemarin, saat di malam 20 Itu jamaahnya nggak sampai setengah itu, Sat Bahkan, uh, setengah, iya nggak sampai setengah lah, Sat, kira-kira, Sat Yang dulunya sampai dibikin tenda sama DKM-nya Tapi sekarang nggak sampai setengah Nah, ini bagaimana nih, Sat Padahal kan kita udah di penghujung Ramadan nih, Sat. Bahkan Ramadan itu... Udah sebentar lagi, saya tinggal 9-10 hari lagi kan, saatnya. Bagaimana saya? Tafadul, saya. ya, Tafatul, Iya. Baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillahi amma ba'd. Ini fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin itu terjadi hampir di seluruh tempat. Bahkan nah. di sini juga di sekitaran Selat tiga, di sekitaran tempat-tempat uh, kita tinggal itu... Pasti kita kalau perhatian pada hal itu... Bisa menyaksikan ya, betul. fenomena yang mana dalam tanda kutip bisa kita sebut sebuah kemajuan hmm. di bulan Ramadan. <laughs> yang awalnya itu sop itu sampai belakang, bahkan sampai ke teras, sampai ke luar bangunan, masjid, atau musola. Kemudian ada kemajuan sedikit nah, kemajuan. Sedikit kemaju. Yang tersisa nanti <laughs> ada beberapa sop aja yang tersisa. <laughs> ya, fenomena betul. sepertinya setiap tahun terjadi di Ramadhan. -nya. Maka, ya. Kalau untuk sebabnya, mungkin Allah ta'ala alam bisawab ya, yang menyebabkan seperti itu. Hanya saja mungkin kalau bagi anak pribadi memandangnya lebih kepada kesadaran, kepada kesadaran individu, eh, kaum muslimin, terkhusus di Indonesia itu sendiri. Karena ya, eh, apa namanya, Ramadan itu rata-rata bagi orang itu dipandang sebagai peluang. Hmm. Maksudnya peluang di sini untuk menggapai, apa yang ditujukan di dunia ini jadi ya, banyak sekali ya kan? peluang yang terjadi di sini entah itu dari sisi ekonomi nah, iya, kemudian dari sisi sosial yang cuman yang yang apa namanya patut untuk kita sedikit miris ya di situ itu adalah ketika banyakkan orang itu lupa atau nggak sadar bahwasanya sepuluh hari terakhir ini ada keutamaan yang mana tidak akan terjadi di hari-hari yang lain. Nah itu yang perlu kita sadarkan, perlu kita apa namanya gedor dan kebrak ingatkan lagi se ya. uh, uh, sebuah masukan kepada generasi-generasi umat Muslim yang ada di Indonesia ini. Nah itu paling kesad kurangnya kesadaran tentang hmm. pentingnya sepuluh hari terakhir. Nah itu. Ya kalau seandainya yang, apa namanya, sedikit yang hadir di masjid, yang meramaikan masjid, itu di awal-awal, kemudian di 10 hari terakhir, itu rame, nah itu yang seharusnya yang terjadi, gitu. Tapi kan kebalik ya sekarang. Iya, sebaliknya. kebalik. Sekarang ya. memang kemajuan yang terjadi, <laughs> gitu, kan, dalam tanda kutip kemajuan. Sofnya, Sofnya malah ya. maju, Sud, ya? Sofnya. Nah, itu. Sofnya tambah maju, tambah maju, tambah maju, enggak di sholat subuh, atau juga, apalagi, apa namanya, ya sholat raveh juga, ya. Apalagi salah subuh mesti tambah maju ya, banget, itu, itu fenomena yang terjadi gitu Dan ya mungkin bisa jadi di akhir-akhir bulan tuh banyak orang yang ngejar setoran Entah itu setoran uh, dalam tanda kutip disitu untuk mencari penghasilan Atau setoran disitu adalah pekerjaan yang berusaha untuk diselesaikan Agar nanti lebaran bisa ambil cuti dan segala macam lah Itu, itu fenomena yang terjadi hmm. ya, Tapi juga so. ya itu fenomena gitu kan gitu. Kita kita kalau mau menyalahkan setiap individu atau menyalahkan diri ya gak bis, tidak. Hmm. Yang perlu kita lakukan adalah dengan pemahaman kesadaran ya agar setiap ya orang itu bisa sedikit ada perubahan hmm. bahan di situ. Ya bisa mereka rubah untuk diri mereka sendiri, begitu. Oh jadi sebenarnya saat di 10 hari terakhir ini saat keutamaan ini apa sih Seth? Kan kita saya denger saat ayo maksimalin 10 hari terakhir Sebenarnya ada apa sih Seth? Di 10 hari terakhirnya ada apa? Baik nah, 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan itu adalah 10 hari paling penting Selama, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi bahkan dalam satu tahun hmm. Dalam satu tahun kalender Jadi ya satu tahun ada 12 bulan yeah. ya? Dan bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan Kemudian bulan Ramadan itu di hari-hari yang terbaik dari hari-hari Ramadan yang mungkin jumlahnya antara 29 atau 30 hari dalam hmm. satu bulannya itu, itu adalah 10 hari terakhir. Itu terbaik hari-hari terbaik. Dan dari 10 hari terakhir itu ada satu hari, satu hari yang mana satu hari itu adalah paling baiknya hari. Cuman satu, satu. itulah yang mungkin cuma satu. Cuma satu. Jadi kalau kita kerucutkan kan seperti itu. Jadi cuma satu yang terbaik harinya itu. Dan sebenarnya sih anak yakin banyak orang yang gak asing dengan hari tersebut. Yang terjadi pastinya di salah satu hari, di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Hmm. Nah itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah. iya nah, semua, eh, semua orang pasti tahu lailatul Qadar itu apa namanya, istilah itu. Walaupun mungkin banyak Orang itu tidak sadar rela terpandar. Itu seperti apa sih? Mungkin di situ ada keutamaan, atau apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana cara untuk kiat-kiat hmm. uh, untuk me mendapatkannya. Kemudian, nah. kapan sih waktunya dan tanda-tandanya itu apa saja? Nah, itu mungkin ada. banyak orang yang tidak tahu. Nah, nah tapi yang, pa yang pasti adalah 10 hari terakhir dalam Ramadan, dan itu adalah hari-hari terbaik dalam bulan Ramadan. Hmm. Dan dari 10 hari itu, yang terbaik ada satu hari dan satu hari ini sama Allah disembunyikan, kapan itu akan muncul, jadi memang tidak ada tanggal pasti, tapi di situ seperti acak munculnya, nah inilah sebagai, apa namanya uh, istilahnya kayak tes ya, tes dari Allah SWT kepada para hambanya, agar para hambanya itu senantiasa berlomba-lomba mencari kasarannya gini, uh, ada orang bikin lomba judulnya lomba mencari jarum di itu bukan jerami, nah itu hadiahnya anggap aja satu miliar, itu kan seribu juta berarti kan satu miliar, iya. gitu, ya Mesti semua orang akan berlomba-lomba mencari, karena apa? Lombanya udah jelas, hmm. yang dicari juga jelas, terus kemudian hadiahnya jelas, hmm. pasti setiap orang akan mencari, gitu, makanya itu Allah juga bikin lomba nih, hmm. terkhusus di 10 hari terakhir. Jadi memang Allah Tuh mengkerucutkan, nggak nggak tumbukan jeraminya ini nggak terlalu gede. Disembunyikan tumbukan jerami yang agak iya agak kecil, tumbukan jeraminya agak kecil, jadi itu hanya cuma sepuluh hari. Terus kemudian jarum itu disembunyikan, hmm. taruh di situ. Nah, terus kemudian lombanya adalah mencari jarum di tumbukan jerami. Oh. Nah, nah seperti itu. Nah ini juga sama halnya ketika seorang itu kan disuruh berlomba-lomba untuk mencari Laylatul Qadar di sebelah hari terakhir. Perintahnya atau anjurannya bukan untuk mencari Laylatul Qadar di 30 hari, di bulan Ramadan bukan. Atau bahkan mungkin mencari Laylatul Qadar yang mana cuma satu hari to di seluruh tahun di kalender Hijriyah. Bukan seperti itu, makanya Allah ini membuat, membuat apa namanya membuat lomba fair. Sebenarnya apa sebelah hari terakhir itu bukan waktu yang apa namanya yang panjang yang, yang banyak sulit itu. untuk kita nyari hmm. iya dan itu apa namanya sebentar lah sebuah hari itu enggak hmm. kerasa orang seminggu lebih tiga hari doang ya gitu nah itu yang dinamakan lederetul kader ada satu hari maka yang perlu kita tahu itu ada keutamaan-keutamaan di dalam lederetul kader itu yang pertama ya yang perlu kita apa namanya uh, Hami bersama. Lalu total kaudar di situ ada adalah malam dimana Al Qur'an itu diturunkan. Mm, Masya Allah. Al Qur'an itu adalah mujizat terbesar. Al Qur'an itu adalah mujizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Masya kita Masya adalah Nabi terakhir. Yes. Dan mujizat banyak sekali ya diantaranya bisa apa namanya membelak bulan. Yes, Zat, membelak -bulan. Kemudian Isra Zat. Apa macam-macam. Iya. Iya dan Isra Mi'raj juga. Dan yang macam-macam yang lain itu mu'jizatnya banyak, tapi mu'jizat terbesar Nabi kita itu adalah Al-Quran hmm. bukan hanya secara kandungan ya, Al-Quran itu sebagai mu'jizat, memang dalam kandungannya orang nggak ada, sampai sekarang pun kalau dikasih apa namanya tantangan, yuk bikin satu surat aja seperti Al-Quran atau mungkin satu ayat aja, nggak akan ada yang bisa gak ada, ada, ada yang bisa, nah tapi termasuk yang mm -mm, tapi termasuk ini yang termasuk apa namanya mujizat terbesar dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran itu akan senantiasa dijaga oleh Allah SWT otentikannya asliannya, kemudian semuanya nggak akan ada yang berubah dalam kandungan Al-Quran itu sampai hari kiamat, sedangkan Nabi kita sudah meninggal 1400 tahun yang lalu Iya, dan sampai sekarang masih asli Al-Quran yang kita baca sebagaimana Al-Quran yang dibaca oleh Nah, Bukan kawai-kawai, Seth ya? Nggak berubah-ubah juga setiap tahun, nah. Seth ya. Terus Al-Quran? Iya, betul sekali. Nggak ada sedikitpun yang berubah, walau satu huruf. Atau mungkin satu harokat yang awalnya fathah menjadi kasro itu nggak ada. Nggak ada yang berubah. Hmm. Nah, terus Al-Quran itu memang di, yang pasti adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Ya hmm. memang ada sebagian kalangan, kalangan ulama mengatakan diturunkan bisa jadi di awal bulan Ramadan, hmm. hmm. bisa jadi di pertengahan kemudian macam-macam lah nah, tapi juga salah satu yang memang Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran itu turunnya di Lailatul Qadar oh. ya, enggak, enggak usah jauh, jauh lah kita tengok aja surat yang sudah rata-rata kita apal surat Al-Qadar, dalam ayat pertama Allah sudah mengatakan oh, inna anzalna hufi Lailatul Qadar sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, nah ini pertama, keutamaan pertama yang mana Al-Quran itu diturunkan nah, kenapa kok menjadi penting Lailatul Qadar itu ketika Al-Quran diturunkan pada malam itu kan berarti, malam dimana Allah itu menurunkan Al-Quran itu termasuk malam-malam yang terpenting hmm. untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia karena Al-Quran itu, itu sendiri diturunkan sebagai petunjuk, petunjuk so. sebagai the way of life nice. nah, Juhal. seorang manusia kalau mau hidup, udah gak usah rumit-rumit gak usah susah-susah, ikuti aja Al-Quran Lalu, udah semua urusan, semua masalah akan nggak perlu mikir-mikir lagi. Seperti itu, nah, itu yang pertama. Ada ketahuan berikutnya, nggak hmm? perlu mikir-mikir lagi. Saya cukup ikutin Al-Quran aja, udah. Nah, iya, nggak perlu mikir-mikir lagi. Iya, nggak perlu istilahnya, rumit-rumit nanti harus bagaimana. Terus, kemudian apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Terus, kemudian nanti masa depan gimana, nggak perlu dipikirin seperti itu. Intinya, udah follow the Quran, selesai urusan, ikuti aja Al-Quran. Pelajari Al-Qur'an. Ya kalau mengikuti Al-Qur'an pastilah harus memahami ya isinya. Seperti itu. Terus kemudian juga disebutkan keutamaan berikutnya nih. Dalam lailatul qadar itu Allah menulis takdir yang akan terjadi pada satu tahun ke depan. Hmm. Ini adalah takdir kedua yang Allah tulis. Karena ketika penciptaan seluruh alam semesta dan sebelum itu, sebelum itu Allah SWT sudah menulis semua takdir dari awal sampai akhir kehidupan ini di lokal mahfud itu adalah takdir pertama yang Allah tulis seperti itu nah kemudian ketika malam Lailatul Qadar itu tiba maka disitulah Allah menulis takdir takdir yang mungkin karena beberapa takdir bisa jadi berubah sama Allah bisa jadi direvisi salah satu yang disebutkan oleh eh, apa namanya para ulama yang bisa merevisi sebuah takdir itu adalah doa hmm. Seperti itu. Tapi bukan berarti Allah itu salah menulis tadi bukan, tapi memang Allah itu menulis pentagritma, memutuskan seperti ini tapi ya. Tapi ketika ada perubahan Allah sudah tahu kalau itu memang bakal terjadi. Itulah Allah itu Maha Tahu. Tapi ketetapan ketutup, Allah itu sudah ditulis di lafal mahfud itu yang pertama. Kemudian ada beberapa perincian yang mana hadir uh, itu akan terjadi pada Satu tahun mendatang. Nah, itulah Allah menulisnya Ketika malam Layatul Qadar Dalilnya apa? Dalam surat Al-Dukhan Ayat 4 sampai 5 Itu dalilnya, Allah berfirman fiha yufraku kullu amrin hakim Amram min indina Inna kunna mursilin Kata Allah pada malam itu fiha pada malam itu Maksudnya adalah malam Layatul Qadar Yufraku kullu amrin hakim Yang mana segala urusan itu kami rincikan Kami jelaskan kembali Dan urusan-urusan itu akan Semuanya memiliki hikmah Amr Kullu amrin hakim perkara yang akan memiliki hikmah. hikmah entah itu sebuah kejadian yang buruk entah itu sebuah kejadian yang baik semuanya di belakang itu pasti ada hikmahnya seperti itu min amram, min indina, kata Allah urusan yang berasal dari pada kami maksudnya itu adalah ketentuan kami sebuah takdir sebuah ketentuan yang memang Allah tuliskan pada malam Lailatul Qadar itu <tent> inna kunna mursalin sesungguhnya kami adalah yang mengirim para rasul-rasul itu. Ini hmm. ini mungkin jarang diketahui sama orang, tapi itulah malam ayatul itu, malam di mana Allah itu merincikan apa yang akan terjadi di satu tahun yang akan datang. Nah, kalau pada malam hari itu kita bisa memohon kepada Allah S.W.T. berdoa untuk kebaikan dalam diri kita. Nah, tidak menutup kemungkinan Allah akan menuliskan kebaikan untuk kita yang akan terjadi di satu tahun ke Sari depan. Tahun nah, itu yang perlu kita selalu cari. Hmm. itu jadi kota besar dalam hal ini kemudian ada kota lagi berikutnya malam yang mana malam penuh keberkahan benar-benar diberkahi yaitu ketika Allah Swt berfirman dalam surat apa namanya adzhan juga surat aduhun, dalam ayat ketiga Allah berfirman inna anzalnahu menyebut rosnya dia menurunkan Alquran ini pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam melalatul padat, itu dalam suratan on ayat ketiga. Nah, ini adalah malam yang mana disebut oleh Allah Taala dengan malam yang penuh keberkahan. Itu kotamanya. Jadi kalau namanya keberkahan, itu adalah inti dari kehidupan manusia. Seorang manusia, kalau hidupnya gak berkah, gak akan enak, gak akan nyaman, yeah. akan sengsara. Jadi, inti yang dicari ketika seseorang itu ingin menuju kenyamanan, ingin mendapatkan sebuah kenyamanan, ketenangan, maka harus yang dia cari adalah keberkahan, Berkahnya. bukan banyaknya harta, bukan banyaknya apa namanya ya kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang lain, tapi keberkahan ya Nah, kalau mau nyari keberkahan, nah yang pasti malam laylatul qadar, karena memang Allah menamakan malam itu sebagai malam laylatul qadar, seperti itu. Hmm. itu terus ini berikutnya lagi keutamaan yang setelahnya yang apa namanya keutamaan yang mungkin semua orang udah tahu cuman tahu doang tapi mereka nggak apa banyakkan orang nggak sadar yaitu ketika kita beribadah pada malam itu itu lebih baik pahalanya lebih baik bukan sama tapi lebih baik daripada kita beribadah seribu bulan hmm. seribu bulan itu kira-kira lah 83 tahun 4 bulan kalau enggak salah. Iya. Delapan tahun. Lebih baik sudah. Itu seribu bulan. Nah, delapan Iya lebih baik. Nah, 83 tahun itu lebih dari usia manusia. Iya, bener -bener. Yang rata-rata, iya, Rata-rata dunia ini kan 83 tahun, iya, lebih daripada usia manusia itu sendiri. Kan. Ya, bayangin aja. Ya kan kita cuman beribadah satu malam, satu malam. Jangan ya bukan tiga hari atau berbalah jumlah hari dalam satu tahun satu malam aja yang kita dapatkan lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita bahkan hmm. ketika umur kita itu sampai 83 tahun lebih bahkan ya, setiap dari umur manusia biasanya rata-rata umur usia manusia kan di bawah itu iya nah itu dan ini lebih baik ya bukan bukan seperti orang beribadah seumur hidup bukan Bukan seperti orang beribadah 83 tahun, bukan. Tapi ini lebih baik daripada itu. Masalah. Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadar, ayat ketiga, Lailatul Lailatul Qadar itu lebih baik. Lebih baik, berarti lebih daripada 1000 bulan, kebaikannya itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Dan berikutnya, pada malam Lailatul Qadar, itu malaikat, semua malaikat, dan dipimpin oleh malaikat yang paling ...utama, yaitu adalah Malaikat Jibril, turun dengan membawa kebaikan dan keberkahan. Nah, ketika orang mencari kebaikan, mencari keberkahan, nah yang seharusnya dia mencarinya malam Leleutul Qadar itu. Tempatnya, tempat atau waktu yang untuk dia mencari kebaikan dan keberkahan, ya malam Leleutul Qadar. Karena memang selain malam itu, malam penuh keberkahan, Malaikat Jibril dan seluruh Malaikatnya itu turun... ...untuk membawa kebaikan dan keberkahan. Dalilnya, ya juga sama... Dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat. Tanazzalul malaikat fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah itu. Tanazzal. Terus turun-turun. Jadi terus turun para malaikat itu. Semua malaikat berarti silih berganti. Selama satu malam itu tidak terpotong. Terus turun. Kemudian arruh. Ar di sini adalah malaikat Jibril. Hmm. Beliau juga turun. Turun. Fiha pada malam Itu yaitu malam Lailatul Qadar rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Tuhan mereka min kulli amr dengan membawa atau mengatur segala urusan masih di sini kebaikan dan keberkahan itu dibawa sama mereka untuk mengatur di dunia ini kebaikan-kebaikan hmm. yang akan tersebar dan merata di dunia ini. Dan mereka yang yang yang bawa ini ini kota karena memang mereka dan semua malaikat itu nggak akan turun kecuali di malam Malam Lailatul Qadar aja. Hmm. Gitu. Terus kemudian keutamaan berikutnya Malam Lailatul Qadar itu sebut malam keselamatan dan kesejahteraan. Hmm. Nah, ya mohon maaf mungkin sedikit menyinggung bagi apa e, diantara kita ya di kita mungkin yang masih menjadikan fokus dalam hidup dia itu untuk mencari tambahan penghasilan. Untuk dia ya, menama apa? Mencari uh, sebuah dunia, kenikmatan di dunia ini dengan memanfaatkan sebuah hari terakhir. Dengan tak itu dagang apa kan biasanya mesti lebih laris promo, terakhir. Promo ini, hempers, biasanya, promo besar-besaran. Nah seperti itu. Terus apa aja itu mesti dijual di sebuah hari terakhir ini dan laku. Iya, yeah, laris, Tet. hampir, uh, hampir semua yang dijual itu mesti laku sebelah hari ter terakhir mesti yang dicari itu, ya satu sisi bagi yang penjual mesti mencari keuntungan iya, karena benar. ini adalah sebuah peluangan lalu kemudian bagi orang yang membeli pasti mencari barang karena ngerasa butuh nanti buat lebaran dan murah, dan saat itu. banyak Makanya promo sibuk. juga, Sat iya, dan murah iya diskonnya gede gede ada, iya gitu betul, Sat kemudian itulah yang menjadikan orang semangat shopping semangat untuk mencari, padahal apa? jadi ya, dia ngeluarin duit, ngeluarin harta dia habiskan untuk iya, kenikmatan betul -betul. dunia ya entah itu baju baru, entah itu apa namanya sendal baru, hal-hal hmm. yang baru lah yang biasanya oh, iya, betul -betul. didapatkan kan, apalagi mungkin orang para pekerja, orang-orang yang kerja itu mesti rata-rata dapat THR ya, ah, baru dapat iya, THR, nah pengen ngabisin, nah itu belanja untuk belanja, seperti inilah gitu. kalau nah itu. Cuman yang perlu disadari adalah kalau seorang itu pengen benar-benar mencari keselamatan kesejahteraan, ya bukan begitu caranya. Caranya adalah mencari lelatul qadar. Karena memang lelatul qadar itu malam yang mana Allah itu ciptakan di situ keselamatan dan kesejahteraan bagi orang yang menghidupkan. Hmm. Itu. Itulah ayat terakhir dalam surat al-qadar. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, sampai terbitnya fajar. Hmm. berarti kan keselamatan dan kesejahteraan itu habis, setelah terbitnya fajar. fajar. Kan gitu, jadi sini waktunya sebenarnya nggak, ini ya nggak panjang, bukan 24 singkat jam. Jadi bahkan kita singkat perlu banget untuk menyisihkan, singkat banget kita hanya perlu menyisihkan sebagian jam, atau bisa dibilang setengah hari lah kita sisihkan yeah. di malam itu saja. Apa namanya untuk mencari? Lailatul Qadar. Nah, itu bagi orang yang tahu kapan Lailatul Qadar, tapi di sini Allah sembunyikan. Oh, Makanya di sini Allah sembunyikan ya. ini untuk orang-orang yang mau mencari aja satu ratus set ya. Khusus Iya. Khusus mereka yang sadar karena memang ini perlombaan. Hmm. Ya. kan? bukan namanya perlombaan kalau memang udah jelas <laughs> dicari itu di mana. Oh, kalau dik dikasih Maka tahu ya, kunci jawabannya ya. semuanya bisa Sat. semuanya dapat set ya. Iya. Makanya itu semuanya dapat. Ya di sini Dikasih pertanyaannya, ya kan? Tapi disembunyikan jawabannya kunci jawabannya nah. oh. kapan itu terjadi? Nah, masih disembunyikan sama Allah. Oh. Terus berarti kita kan perlu kiat-kiat nih, hmm. apa cara kita atau apa yang harus kita lakukan agar kita layar dapat mulai hmm. Oke, sekarang kita gini aja deh. Pak tok sebelah hari terakhir, udah, nggak usah ngapa-ngapain. Semua urusan dunia kita tinggalkan, berat sih memang sebelah hari terakhir. Mungkin hmm. orang akan berpikir. Nanti besok mau makan apa, terus kemudian uh, nanti nggak ada pemasukan, nggak ada penghasilan. Apalagi yang berdagang Masukkan nih, kerjaan banyak terbengkalai. Nah, itu. Ya, ya, itu memang berat. Karena apa? Ini namanya ujian. Ujian keluar hmm. ya, ujian SDTK. <laughs> ini ujian orang yang beriman. Ujian <laughs> orang yang beriman, makanya berat. Dan ganjarannya nggak sepele juga. Ganjarannya ya bener-bener satu hari aja lebih. Ya, lebih baik daripada kita beribadah 83 hari non-stop Itu nggak kerja, nggak cari makan, nggak cari apa-apa Jadi kita Full ibadah, sudah. ibadah itu 83 hari Iya eh 83 tahun ya 83 tahun, full ibadah Nah, dengan ibadah cuma satu malam Atau oke okay lah 10 hari, kita fullkan ibadah Udah, itu lebih baik ya Daripada kita beribadah 83 tahun coba Berarti kan sepele Kita hanya mem Ya kasarnya di sini kita menyisihkan sepuluh hari saja dari 360-an hari dalam satu tahun. Hmm. Kan sepele. Iya. Yes, kan? Enggak yes. mungkin orang terus kemudian mantan sepuluh hari nggak bisa makan, tapi ya kan dia bisa nyari sebelumnya dan nyari setelahnya. Iya. Yes, gitu. yes. Bisa mempersiapkan. Makanya nah, kita butuh kiat-kiat nih. Kiat-kiat. Yang terkait-kiat yang pertama. Uh -uh. Yang kiat yang pertama adalah kiat mulai. Mm. Karena memang namanya malam Lailatul Qadar itu kan terjadi malam hari, malam hari. Maka okelah okay kalau kita mau menggunakan pagi, siang, sore itu untuk bekerja tapi malam hari kita sisihkan untuk yang mulai hmm. Nah, Rasulullah itu sudah ngasih arahan kepada kita, kata beliau, waman hmm, man qama lailatal qadri lailla wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufrala lahu ma taqaddama min Kata Rasulullah, sekarang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadri? Karena perasaan penuh dengan keimanan Mengharap pahala Mengharap balasan dari Allah Subhanahu SWT saja Maka Dia akan dibersihkan dari semua dosa Yang sudah dia lakukan sebelumnya Tuh, Itu hadis Dan kiamul lain Sebenarnya juga nggak begitu Apa namanya, nggak begitu sulit Kenapa? Karena ketika kita full Sholat traweh bersama imam Dari awal Sampai imam selesai itu adalah, ditulis sama Allah Taala ya. kita telah melakukan lelat, apa namanya, qiambul lain semalam suntuk. Suntuk, Seth, semalam penuh. Itu, semalam penuh. ya Padahal kita cuma sholat bersama imam, ya. sampai terakhir. Makanya kalau kita sholat rawit, itu afdolnya adalah berjamaah. Oh, iya benar, Seth. Bersama imam, ada imam. Dan, bukan terus kemudian ketika beberapa roka'ah, terus kemudian nanti kita meninggalkan mitir, karena alasan mau melanjutkan lagi. Lebih afdal, dia selesaikan sama imam Sampai sewiter-witernya so hmm. Jadi dari awal mulai bareng imam Kemudian selesai bareng imam juga Jadi biar nggak ya, nang nanggung dia maksudnya. Gak nanggung Iya nah, nah itu Ya itu kan Rasulullah yang mengatakan Mansallah uh, al imam Hatayin syarif kutibalahu lahu Qutiba lahu qiyamun Barang siapa yang sholat itu bersama imam, harta yang sholat sampai imam tersebut selesai, uh, Selesai berarti sampai komuter. Ya kan? Jadi dia dianggap, sebenarnya dia pada malam itu sholat yang mulai semalam suntuk sampai fajar. sampai sebelum fajar, nah itu. Sebenarnya sih nggak, nggak, nggak. ini ya? Nggak berat ya? berat ya? Nggak iya ya? berat bagi yang berat sadar Nggak iya. yang sadar itu berat kita perlu untuk meramaikan masjid di sepuluh hari terakhir Itu aja Ya bukan kebajuan tadi ya Iya so, bukan malah kebalik setiap ya. Awal Ramadan doang yang penuh akhirnya sepi setiap ya Nah itu Nah itu <laughs> Karena sebenarnya yang kita incer itu ya Laylatul Qadriya lailatul Qadar itu, nah, hmm. itu, itu, mahjid, terawaih, itu sepuluh hari terakhir Bukan sepuluh hari awal atau sepuluh hari di pertengahan Nah jadi itu kiat pertama Sholat selalu sama imam di masjid Untuk sholat terawaih Sampai selesai terus sepuluh hari terakhir selalu kita lakukan, itu kiat pertama, kiat kedua ya, yaitu etikaf kalau mau pengen mantap lagi, etika, tinggalkan semua urusan dunia 10 hari itu, full selama 10 hari, etikaf di masjid ya gitu dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan diikuti para sahabat, bahkan juga istri-istri beliau, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, salah satu istri Nabi beliau berkata karena ya'takiful ashral awakhir min ramadhan hatta tawaffahulloh Hmm. kata Aisyah beliau Rasulullah SAW itu itikaf pada 10 hari terakhir kalau itikaf ya kita semuanya tahu paham ya, itikaf itu ya nggak bisa dilakukan kecuali di masjid, seperti itu dan Rasulullah itu melakukan itikaf itu selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat berarti hmm. itu menandakan setiap tahunnya beliau mengulangi dan beliau melakukan, seperti itu dan kemudian Istri, istri Nabi, keluarga keluarga Nabi, dan juga para sahabat yang lain mengikuti beliau. Sepeninggalan beliau. Jadi, ajaran tersebut masih terus dilakukan oleh generasi berikutnya. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa orang yang melakukan hal demikian. maka kita perlu ini Perlu menyontoh. etika Sebelah hari full. Terus kemudian berikutnya, kiat berikutnya, memperbanyak doa. Berbanyak doa. Dan doa yang terbaik Kalau seandainya orang itu merasa bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar Itu sebagaimana uh, Hadis yang didapatkan oleh Aisyah juga Ketika beliau bertanya ya Rasulullah, in alimtu, ayu laylatin, qadri, ma fiha. Kata Aisyah Aku bertanya kepada Rasulullah Pada Rasulullah Wahai Rasulullah apa menurut engkau jikalau aku mengetahui malam itu adalah malam layar pada apa yang harus aku lakukan di dalam malam itu kata Rasulullah katakanlah Allahumma innaka ya Allah sesungguhnya engkau adalah yang untuk mengampuni hambanya maka ampunilah aku Disitu adalah kita istighfar meminta ampun dari Allah Subhanahu itu adalah doa terbaik untuk kita ucapkan Ketika kita tahu malam itu adalah malam yang terhadap, jadi hmm. di sini adalah kita juga harus berbanyak doa. doa. Dan kiat yang terakhir adalah kita harus beramal soleh. harus beramal soleh. Karena apa? Malam itu lebih baik daripada seperti Jadi kita harus senantiasa beramal, beramal soleh. dan amal soleh itu banyak sekali. Baca Al-Quran, kemudian saling menasehati. Terus kemudian, apa namanya? Kita juga paling terbaik amal soleh adalah salat belajar bersama, Sama. belajar bersama, ya kan oh, itu, iya. itu terbaik. Dan sholat diantaranya juga, ya kan, terus amalan-amalan yang lain nah, itu. Maka kita berbanyak. Setiap malamnya, setiap harinya di sebuah hari terakhir, itulah hmm. Terus kemudian nih terakhir, nih. terakhir kita mungkin masih apa namanya, uh, masih membayangkan, kira-kira apa sih ciri-cirinya itu? Kapan nilai -nilai waktu waktunya itu? itu kapan? Ah, kapan waktunya? Pertama adalah yang pasti. Itu adalah akan terjadi pada salah satu malam Di sebelah hari terakhir, itu yang pasti Itu pasti ya, ya. Pertama, terus untuk apa namanya Untuk harinya, kapan Harinya itu Biasanya di hari-hari ganjil Tanggal 21 23, 25, 27 29, nah itu Kalau di tanggal yang ganjil kita Perbanyak ibadah lagi Daripada yang nah. seperti itu Nah itu, itu yang di apa namanya diarahkan Rasulullah untuk kita lebih mencari lagi kalau sebuah hari mungkin agak terlalu kecil tapi kita cari ini di ganjil-ganjil itu tanggal-tanggal ganjil hmm. nah itu pertama terus kemudian uh, apa namanya apakah tanggalnya itu selalu tetap pada setiap tahunnya maksudnya kalau mungkin sudah pernah terjadi pada tanggal 21 atau mungkin 23 apakah di tahun berikutnya sama pada ya? tanggal yang sama maka siap ini pendapat para ulama mengatakan tidak, tidak tidak selalu sama. Jadi bisa jadi tahun ini tanggal 21, ntar tahun depan tanggal 23, bisa jadi tahun berikutnya tanggal 29, seperti itu. Intinya di tanggal-tanggal jadi kita harus lebih fokus lagi, seperti itu. Terus kemudian, apakah Lelotul Qadar hanya ada pada zaman Rasulullah? Nah jawabannya adalah enggak, karena itu akan terus terjadi pada setiap bulan Ramadan dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai nanti hari kiamat. Lelotul Qadar akan selalu terulang maka kita harus selalu mencari ini masih banyak kesempatan. Terus tanda berikutnya adalah kalau kita pengen mengetahui apakah tadi malam Lailatul Qadar apa enggak. Cuman ini tanda ini terjadi setelah terjadi. Iya, eh, udah lewat berarti ya? Malam Lailatul ya itu, iya, tandanya adalah di mana keesokan harinya itu matahari terbit yang mana mataharinya tuh terbitnya sinarnya tuh enggak silau. Enggak bikin gerah, enggak bikin silau. Begitulah kata Rasulullah beliau amarotuha tandanya yaitu melalui melalui tulisannya anta tulu asham sufi sebihati yomiya payudok la shua adalah yaitu salah satu tandanya adalah ketika besoknya matahari terbit nah pada matahari ter, pada waktu terbitnya yaitu putih oh. terbitnya seperti putih dan tidak silau sinarnya tidak panas tidak adem ada sinar lah dari sinar itu kan sifatnya panas adem nah itu adalah tanda tapi kalau orang tahu itu berarti kalau malamnya dia belum melakukan apa-apa sudah lewat dia Wah. gak dapat nah seperti iya, itu iya. makanya kita perlu perlu bersemangat pada setiap malamnya punya kita pukul rata aja deh sebuah hari terakhir udah kita... itu yang apa namanya harus kita lakukan keluarin effort lebih saat ya di 10 hari terakhir ini saat betul betul hmm. sekali Iya. Gitu. oke deh kalau gitu masya allah nih saat kita udah dapat banyak banget pelajaran terus faida faida yang udah kita dapat baik banget nih saat mulai dari Uh, keutamaan tentang 10 hari terakhir Ramadan ini bahwa salah, di dalam 10 hari ini ada salah satu malam set, ya, yaitu malam Laylatul Qadir set, ya mana keutamaan Betul. ini lebih besar dari uh, beribadah 83 puluh tiga tahun bulan. iya seribu bulan delapan tahun, 3 tahun. tahun. Iyi, bulan. ini masya Allah kalau menurut Ana sih worth it banget worth it banget untuk kita tuh uh, ngeluarin effort lebih usaha lebih gitu di sepuluh hari terakhir Ramadan, apalagi kan udah dirinci Sat, sama Rasulullah di Dimala, malam Cadi ya, di malam-malam ganjil iya. betul saat ya, yang kayak tadi saya sebutkan. Nah itu nah, udah udah nggak begitu sulit nyari. Oh, iya. Kita udah dikasih ya. banyak banget bocoran saat ya, gitu kasarannya saat dari kasih banyak bocoran sekali. untuk menggapai ya, iya. keutamaan yang besar gitu Iya, Kisi-kisinya -kisi udah detail. <laughs> iya betul saat. Betul sekali. Bahkan hampir kunci betul. jawaban itu saat ya, ada lima <laughs> ada lima uh. di bulan di hari-hari ganjil saat ya kan hari ganjil tuh empat empat atau ya. lima hari saat ya. Betul, hmm. hanya itu saja Sedikit Kita, kita memaksimalkan banyak. di malam-malam ganjil aja Minimal insya Allah sudah dapat Sat, ya. Cuman ditambah malam genap ya, lebih, iya. baik, hmm. lebih baik Iya, lebih baik Oke deh Masya Allah nih Alhamdulillah ya saat Kita dapat banyak banget pelajaran uh, jazakumullah jazakumullah khair saat Atas waktu, tempat, dan Nasihatnya saat nih Untuk kita saat Para pemuda-pemuda like. yang Ingin memanfaatkan 10 hari Ramadan dengan baik dengan sebaik-baiknya saat 10 hari terakhir saat para pemburu malam melihat tul kodar saat pemburu malam nah, melihat tul kodar gitu saat karena para baca di sosmed gitu saat oke saat nah sekarang nih buat sobat ahlan yang nonton <coughs> buat sobat ahlan yang lagi nonton nih jangan lupa ya saksikan Ahlan Talks edisi Ramadan di episode selanjutnya yang insya Allah akan kami tayangkan di 10 hari Ramadan khusus 10 hari terakhir Ramadan. Oke, sekian saya Raku Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.